Hingga merah muda, di batas langit senja. Aku termenung, tinggi melambung, memikirkan mamamu, oh Nana. Hijau birunya lautan, tak seindah matamu Bahkan purnama redup sinarnya membalas senyuman Katakan sejujurnya Kalau memang ini yang disebut cinta Aku ingin tahu katakan sebenarnya Garis tanganku ini kasmaran kepadanya Jauh birunya lautan tak seindah matamu bahkan purnama redup sinarnya membalas senyumanmu aku Katakan sejujurnya kalau memang ini yang disebut cinta Aku ingin kau apakah sebenarnya garis tanganku ini kasmaran kepadanya Sebut cinta, aku ingin tahu, gak sebenarnya garis tanganku ini kasmaran kepadanya, garis tanganku ini kasmaran kepadamu.